Jadi ada beberapa bekal yang diberikan editor saya tentang situs lemah wangi ini secara detail saya uh, tidak bisa menyampaikan uh, apa namanya uh, dari awal bagaimana situs lemah wangi ini saya juga memberikan tentang tentangnya secara, secara garis besar jadi karena penulisan sejarah di Indonesia terutama di Nusantara ini berbagai macam jadi kadang-kadang membuat kebingungan orang membaca jadi uh, pembaca yang senang dengan berpulsi Mungkin sejarahnya itu yang benar nah, Saya inginnya apa dasar tentang situs lemah wangi ini uh, Berdasarkan dua uh, alat bukti Yang pertama lontar dan kedua tentang apa yang ada di tempat uh, situs lemah wangi ini saya sudah sampaikan kepada Eyang bahwa uh, editor kita ini, Elwin Binato, sudah pernah di sini. Jadi semua data kita diberikan bahwa situs Lemahwang ini adalah peradaban purbakala Tentang apa namanya peradaban-peradaban uh, yang lama itu diwujudkan dengan uh, bentuk daripada perbantuan yang ada di situs Lemahwang ini. Jadi ada yang berbentuk lonjong, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk persegi. Jadi itu mencirikan uh, bahwa situs Lemahwangi hadir di zaman Megalitikum. Jadi, jadi seperti itu. Nah, memang dari apa dari awal situs Lemahwangi ini terdiri dari berbagai macam uh, pengaruh. Yang pertama itu dari Sindra. Jadi peradaban galuh yang kedua ada pengaruh dari Kutai negara yang ketiga ada dari Jawa Tengah sendiri terkaitannya antara lain posisi daripada Banyuwasan atau Lemahwangi ini antara Jawa Tengah dari segi geografis dan Jawa Barat jadi ini untuk kehidupan di sini adalah Tempat yang paling netral, salah satu contohnya adalah bahasanya bukan bahasa Jawa dan bukan bahasa Sunda, jadi bahasa apa? Nah, itu yang yang yang tertulis di di di situs Lumalangi itu salah satunya. Nah, saya sedikit bacakan tentang uh, dalam lokal. Kawi yang namanya Lontar Kawi Ibatara Katoning Jadi isinya adalah aduk sirah atau kiri Widya. Iku iki sang ada di satata gawe gawenya kiri Agung. Jadi Wangi, di situs Lumahwangi di lereng gunung yang dulunya sebenarnya bernama Gunung Agung ada pengaruh keyakinan tertentu menjadi gunung selamat. Jadi yang, yang menulis bukan pemikiran saya yang tulis lontar itu. Jadi tidak ada tendensi apa dari saya. Memang lontarnya seperti itu. Jadi yang artinya Anda akan mendapatkan kedamaian, keselarasan jiwa di sekitar pertengahan gunung, karena itu sudah ketetapan semesta melalui gunung Agung. Jadi isi lontar itu artinya seperti itu selamat yang namanya segala gunung selamat, namun yang bernama gunung Agung. Kemudian disebutkan di lontar itu, dan kita dapat mempelajari lah kita sebagai manusia akan mendapatkan suatu kehidupan yang tenang jika kita berada di dalam media, yaitu memposisikan diri kita di jalan yang tengah tidak terlalu ego, tetapi juga tidak terlalu posisi mengalah, tidak terlampau amarah, tetapi juga tidak sabar yang berlebihan, tetapi kita tidak terlalu menggebu dan tapi kita juga tidak terlalu bersantai riang Jadi isi lontar seperti itu, itu yang ini Karena inilah bahasa filsafat, apa maknanya? Silakan. Bapak-bapak atau ibu-ibu Dalam hal ini meresapi tentang filsafat itu Kemudian disebutkan juga dalam Lontar itu Iku sang di yang setawi Gawenggir Agung Karena kita sudah menetapkan Semesta melalui Gunung Agung Alam telah menciptakan Kehidupan kita melalui jalan karena alam sendiri yaitu Gunung Agung Atau Gunung Selamat adalah dewa yang sebenarnya Dalam artian alam ini Lontar di Batara Katonim Kalau diartikan adalah dewa yang terlihat Jadi itu yang yang real Saya harus bacakan Supaya tidak menyalah itu Lontar itu Di alam Lontar tersebut juga menyebutkan bahwa di lema-wangi hilang terkubur letusan yaitu Gunung Agung Maka itulah istilahnya e, migrasi daripada penduduk-penduduk Yang menggunakan pemahaman yang sedikit berbeda Keyakinan atau karena tempat ini adalah menjadi tempat yang istimewa Efek daripada gunung meletus luk -luk jadi menjadi tanah uh, yang subur. Nah, ini diwujudkan di, uh, di sebuah lingga dan yoni yang yang dinamakan dalam batu lumpak. Nah, batu Lupang adalah manifestasi dari kesuburan ibu- bumi ke feminin. Kalau di Bali itu berusaha perdanu laki perempuan. Dimana kita hati batu lupang inilah batur pebaturan mempunyai ati lubang atau pintu masuk atau keluar sementara lubang ini adalah menggangga memanjat dan selanjutnya digabungkan maka secara snake salepan atau bahasa yang disebutkan diketahui bahwa kata batu lubang menjadi kepada perempuan jadi berbentuk yoni. Kita berharap, dengan adanya situs Lemawangi ini, bahwa generasi muda selanjutnya mampu atau bisa memberikan sumbangsihnya bagaimana kita merawat alam yang ada di daerah sekitar uh, Lemawangi ini atas petunjuk-petunjuk uh, dari eyang eh, ya. saja. Yang yang mungkin lebih paham dengan daerah sekitar di sini jadi untuk bumi eh, yang Sanjaya mungkin berpuluh-puluh tahun sudah di sini yang lebih paham tentang geografi di sini akan memberikan bagaimana kita memberikan sumbangsi sebagai generasi muda tanpa memperlihatkan kita memiliki keyakinan berbeda keyakinan itu hanya sebagai sebuah baju jadi saya lihat baru sehari di sini yang saja ya mampu merangkul dengan beda keyakinan menentukan sebuah satu persatuan bagaimana merawat alam. Kalau alam kita respon lebih bagus, dan alam akan merespon lebih bagus. Kalau kita merespon alam itu tidak bagus, melakukan alam tidak bagus, alam juga melakukan diri kita tidak bagus. Jadi saya sangat salut dengan eyang bagaimana di sini berserta. Uh, kerabat-kerabat dan yang lain yang uh, satu, satu yang pokoknya, uh, mampu mampu menjaga apa yang ada di situs, situs uh, apa lemah wangir ini nah, memang ada nanti tentang siwa muda ini karena beda beda pemahaman saya tidak akan utarakan uh, dalam hal ini karena sempat teman itu menanyakan tentang muda, tadi karena itu belum belum, belum tumbuh jadi yang baru yang baru terlihat hanya siwa saja itu. Istilahnya e, karena ini pemahaman tentang e, apa namanya situs. Jadi saya ingin menyampaikan tentang yang real. Jadi lontar dan di alam yang ada di situs wangi yang kita terlihat tadi. Saya sangat sekali lagi saya sangat salut begitu sama yang Sajaya. Nah keterkaitan dengan yayasan. Dua puluh dua, dua kita kita care atau apa dua puluh dua, dua puluh dua, apa yang dua, dua puluh dua, dua puluh